Silahkan subscribe terlebih dahulu Dan aktifkan tanda loncengnya Dan jangan lupa dukung terus channel kami ya Bagi Anda yang sudah subscribe Semoga sehat selalu dan tambah rezekinya Amin Anda yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Dan aktifkan tanda loncengnya Dan jangan lupa Dukung terus channel kami ya